Baiklah persahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini Keunggang pertama dulu nih persahabatnya kita lihat Yang mana makin gak sabar ini adalah tempat dinner lesi dan bilar ini acara tentunya untuk malam hari persahabat yang luar biasa ini buat acara nanti malam Cinta Barila Selar yang jam tujuan Para sahabat ya Ternyata karena sama dedek Makin penasaran kan Luar biasa tentunya Mudah-mudahan saja ada kejutan spesial bahagia Yang kita dapatkan Dari idola kesayangan kita Masya Allah para sahabat ya Tentunya luar biasa Mudah-mudahan saja Semua rangkaian pernikahan Dari idola kesayangan kita Selalu diberikan Kelajaran dan kebahagiaan dan kita lihat persahabat ya, dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans Salah satunya dari akun aria.alintalin mengatakan Duit Twitter masih masuk trending topic gak soalnya habis dari sana Di Twitter saya hashtag cinta apadilai muncul lagi Wow Tentu kita kompak serbu terus persahabat ya, dukung terus untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat Yang mana disebabkan postingan Masya Allah Perhatikan Ini adalah Lesti dan anak dari Mama Iis Pasahabat ya, sedang video call Dan kita lihat keselis selanjutnya Masya Allah Ini adalah kue cantik Yang tentunya dikasih kepada Lesti Kejora Masya Allah Dengan nuansa warna pink Ada nama Lesti Kejora juga dan ada Hello Kitty Masya Allah luar biasa Sahabat ya unik dan cantik Tentunya mudah-mudahan saja Ada kabar bahagia Yang kita dapatkan Ini gemes banget ya Sarpat, ya. Dan kita lihat juga ada sebuah kotak nih Wow kira-kira isinya Apa ya guys Pasti pada penasaran Makanya guys bentar malam jangan sampai lupa nonton Di Antv persahabat ya Untuk cinta buddy. Let's love dan kita lihat juga persahabat, ya. Tentunya, dalam postingan ini banyak sekali komentar hingga respon nih dari para fans, yakni dari akun Instagram. Yeni 242 mengatakan, "Apa ini, Min?" Tentu, baik sekali jawaban komentar nih, persahabat, ya, dari akun Sylvia Aulia. Permata mengatakan. Bridal Shower mungkin ya Tuh persahabat ya Ini kayaknya Bridal Showernya Lesti Kejora Kita juga lihat di Beberapa komentar lainnya Dari akun Instagram Saimaina Merah mengatakan Ah, lagi bridal shower untuk persahabat ya, walaupun dicoret-coret Masih tetap cantik tidak Lestinya Masya Allah, luar biasa, dukung terus Doakan terus persahabat ya, untuk itulah kita Mudah-mudahan saja ada kejutan Bahagia yang kita dapatkan Yang diberikan oleh Lesti kejora dan Rizky Bilar Untuk kita semua, masih menunggu kita selanjutnya, mudah-mudahan ada Vitamin bahagia, cidukan vitamin manja Sore hari ini persahabat ya tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Mungkin ini loh informasi di siang menjelang sore hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh